sejak awal ceklok ceklok akan mendatangi umbul telatar yang ada di boyolali bersama om Byung, paman putra halo nanti kita akan bikin video seru renang bersama-sama cek lokasi Oke ceklek kita sudah sampai ke Telatar Bayalali Bang MCV. latar di bawah air. Ini yang kita lakukan setelah perjalanan jauh dari Jogja. Tepatnya di sini harus jam 12 siang untuk pengambilan video di dalam air karena cahaya tepat di atas kepala kita memantulkan cahaya refleksi yang sangat bagus. Saya menggunakan smartphone S7 yang kedap air dengan bantuan Alat seadanya, saya pasti sebulan sekali ke area telatar yang ada di Boyolali. Karena tempat ini sebagai saya sebagai tempat terapi air. Ketika mandi di sana, badan kita pulang menjadi fresh kembali. Banyak orang menggunakan ambung telatar untuk membersihkan diri. Di jam-jam 12 ciralu, ini Kita pulang dari uh, uh, mana? Ini latar kita habis berenang, ya. Oke, okay. Nah campur ke part ya. Oh uh.